Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat. Leslor dimanapun Anda berada, kembali lagi di TV hadir untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan pastinya vitamin bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Pilar. Namun sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya.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 mengunggah tentunya cidukan ada yang lagi rekaman persahabatnya malam hari ini terlihat di situ sepertinya papa bilar ini melakukan rekaman ya karya terbaru dari idola kesenangan kita kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh kristel puti bilar apakah itu papa yang lagi rekaman mohon dibantu dilihatkan katanya tuh persahabat kita lihat di sini begitu banyak juga tanggapan yang diberikan dari irawati 75 Masya Allah, Bes Pandavati menjawab hujatan dengan karya-karya dan karya. Bismillah, semoga disukai semua kalangan. Booming, Amin, persahabat ya Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram. Joya teh mengatakan itu bukan papap tapi ayangnya kejora. Katanya tuh, aduh, masya Allah sama aja di persahabat dia. Ya. Begitu banyak tanggapan dan respon yang luar biasa Mudah-mudahan Papa B juga terus berkarya dan memberikan karya terbaik Untuk berikutnya yang membuat kita bangga bersahabat Kita lihat story-nya Papa Bilar Ini mengunggah tentunya foto persahabat ya Ini foto sebuah lagu yang luar biasa Isi dalam lagunya pun ini keren banget persahabat ya Maknanya Luar biasa juga dengan judul Jauh dari Sempurna Ini penulisnya itu Rizky Bilar sendiri Masya Allah Bismillah kata Papa Bilar Mudah-mudahan persahabat ya Untuk lagunya bisa booming dan dibinati oleh semua kalangan Betul sekali Yang rekaman itu adalah Papa Bilar Bismillah doakan yang terbaiknya untuk Papa B. mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Amin Kemudian juga persahabat dia ya, pusingan Papa Bilar Diunggah kembali atau di repost kembali oleh konsumen Putih Bilar Kita simak kalimat caption yang ditulis Bismillah, Masya Allah Makin bertambah lagi nih bakal si Papa yang kelihatan Acting, nyanyi, modeling, sutradara, produser Sekarang penulis lagu Wow, ini keren banget persahabat ya Makin bangga Makin kagum dengan sosok Leslar, menunjukkan persahabatan bahwa idola kesayangan kita tidak mudah untuk direndahkan. Idola kesayangan kita akan selalu menjadi panutan dan contoh untuk banyak orang. Amin. Kita lihat di sini begitu banyak, tentunya tanggapan komentar yang diberikan. Komentarnya tentunya banyak yang positif untuk selalu mensupport yang terbaik buat Leslar Family. Masya Allah. Kemudian juga persahabat berikutnya, ada vitamin malam hari ini dari Abang L. Akhirnya muncul juga nih, yang sangat-sangat dirindukan sekali oleh warga Konoha. Yaitu Abang L. Aksi lucunya, aksi gemesnya, Masya Allah, persahabat ya. Sudah bisa ciluk bak juga. Makin pinter banget nih, anak salehnya Panda. Kita lihat juga cidukan selanjutnya. Aduh, Masya Allah, makin aktif banget ya, nih baik. Ini bukan bayi lagi nih <laughs> Masya Allah, di rumah Leslar Saat ini ada Kak Mary, ada Fuji juga Yang rahmi persahabat ya Bismillah, mudah-mudahan Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan semoga apapun yang dilakukan oleh Leslar Selalu dilancarkan Amin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 Thank you.